Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hari ini kita akan membuat Lanjutan dari video kemarin Yaitu Kalau kemarin itu Pembuatan barang dan jasa Ada kategorinya Sekarang kita akan melanjutkan pada Tahap pembelian Ya pada tahap pembelian ini kita akan langsung menggunakan fitur paling sederhana yaitu fitur langsung faktur pembelian ya jadi tidak ada prosedur order itu belum kita jalankan hari ini kita akan belajar dulu langsung faktur pembelian untuk fitur-fitur dalam faktor pembelian yang mendahuluinya nanti akan kita bahas pada video selanjutnya tapi yang paling penting kita harus belajar dulu faktor pembelian ini ya Oke kita akan memulai yaitu faktor pembelian nah ini pertama kita input pemasuknya dulu misalkan kepada Mitsubishi motor kudus Nah di sini kalau dia ini kita klik klik ini ada on off ya kalau kita off kan itu kita akan menginput sendiri tapi kalau kita in kita on kan itu akan sesuai dengan format yang sudah diatur nya yaitu di sini ya di penomoran ini nah, penomoran untuk faktur pembelian di sini nanti bentuknya akan by 2021.7.00 123 ya Oke kita lanjut nomor yang kita hilang kita nomor faktur ya Nomor coba kita kita input, contohnya itu 2000, 2000, 2000, 2010, 2010, ini, oke? Okay. Kita ini ada tiga icon ini adalah daftar barang-barangnya nanti ini bisa ratusan ribuan ini yang turun sampai volt kemudian kalung input ini bisa langsung di di e, menggunakan alat yang namanya barcode scanner barcode misalkan barcode nya kita input sesuai dengan barcode yang ada ini dia akan mencari ini nanti ya kalau I ini adalah semacam input tambahan ya kemudian ini adalah informasi biaya-biaya lainnya yang perlu ditambahkan misalkan itu ada uh, biaya transport biaya apa nanti kalau di sini atau biaya biaya pas untuk pembelian kita lanjut Di daftar barangnya itu Ini kita Membeli ban Nah Ban sudah kita atur 22 juta langsung otomatis Kemudian Kita nggak usah Menggunakan diskon Nol masih ya Keterangannya ini adalah Oh barangnya ini yang seperti yang kita input ke awalnya jadi nanti ini totalnya kebelinya jangan satu ya jadi tiga itu nah, 6 juta lanjutnya ini terus ini indah input tambahan keterangannya bisa di bisa di apa ubah Oh. Terus nomor Terus ini tambahnya tambah biaya apa oh ya? Biaya transport namanya. Enggak apa-apa biaya per transaksi. Gitu aja. Saya X Revisi apa biaya makan gitu ya makan makan sopir ini jumlahnya seratus ribu. Nah, ini ada pertanyaan alokasi kemana kan gitu? Kalau alokasi ke barang nanti seratus ribu akan ditambahkan ke ke barangnya. Kita coba ya. Nah ini akan menjadi uh, totalnya 61 eh, 6 juta 100 gitu ya Kita simpan Kita simpan Nah udah tersimpan Kita coba buka lagi data Nah ini adalah hasil dari inputan kita 6100 kita lihat apa implikasi setelah kita input ini ya pertama-tama kita lihat besarnya. Nah, enaknya akurat ini adalah interaksinya yang sangat enak sekali seperti ini kita akun perkiraan ini hijau itu selalu daftar barangnya kita perbarui nah ini persediaan sparepart ini ada enam juta ya kalau sparepart ini belum di belum dibayar berarti tadi adalah timbulnya adalah hutang sini ini hutang nah kita akan mencoba interaksi in, interaktifnya software ini ya kita klik dimanapun di baris ini klik ya kita lihat di history Historinya, nah, kita buat refresh. Ini adalah buku besar dari persediaan tadi yang menuju kepada faktor pembelian. Nah, dari faktor pembelian ini bisa dibuka lagi menuju ke faktor pembelian. Nah, seperti ini, gitu ya baru kita akan kembali ke sini ke akun ini nah ini kemudian dari akun ini kita oh, tadi pertama kan ini pembelian ya pembelian maaf tadi tak maaf tadi tak close ini ini pembelian, kemudian untuk stopnya kita akan melihat barang dan jasa ini. Nah, kita browse ini datanya. Nah, ini akan ada tiga. Tiga ini pun, kalau di browse lagi akan bisa kemana-mana lagi, bisa ke sejarahnya yaitu apa tadi ini pembelian nah, jadi sangat interaktif dari sini ke sana ke sana ke sini bisa bisa dilihat ke semacam nah Demikian input contoh input pembelian dan implikasinya, serta latihan interaksinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.